Sebelum kalian nonton video ini, kalian dengerin ini dulu. Banyak dari kalian yang mungkin udah nonton beberapa tutorial cara daftar Food online, cara daftar Food dari HP, cara daftar Food dari Android, tapi banyak juga yang bahkan udah bertahun-tahun belum diterima menjadi mitra Food. So, kalian harus nonton video ini sampai habis, aku akan bahas sedetail mungkin cara daftar Food online sampai proses pengajuan kalian diterima. So, stay oke okay guys jadi di video jadi sebelum aku buat video ini aku kemarin sempat buat juga beberapa video ada ada satu video yang aku sempat buat itu videonya ini 3 cara daftar GrabFood cepat diterima bisnis kuliner itu udah sekitar 1467 yang nonton jadi di video itu aku ngebahas soal bagaimana tips dan cara daftar GrabFood offline ya dengan kalian bisa langsung datang ke kantor Grab, cuman ternyata banyak juga request untuk bagaimana cara daftar melalui online dan uh, bagaimana cara memfollow up agar cepat diterima dan langsung aktif pendaftarannya. Begitu, makanya uh, di video kedua ini aku buat untuk bisa menjawab nanti teman-teman yang kemarin sempat juga beberapa DM aku. Ini video DM-nya. jadi aku jawab beberapa pertanyaan dari mereka dan mudah-mudahan mereka bisa berhasil dan bisa terdaftar di GrabFood oke okay? Oke okay, untuk teman-teman semua cara daftarnya gampang banget ya uh, cara yang harus kalian lakukan adalah kalau kalian melalui HP Android bisa ya. HP Android juga bisa melalui laptop juga bisa jadi ketika misalnya kalian pakai dari PC itu kalian tinggal langsung aja ke website mereka ya kalian langsung ketik aja di Google GrabFood dari Android juga bisa GrabFood kalian pilih langsung yang paling atas ini ya pendaftaran merchant GrabFood ini kalian tinggal klik aja ya ini tinggal diklik aja sebenarnya habis diklik nanti muncul kayak gini ya tampilannya kayak gini kalian nanti tinggal ke bawah aja guys uh, bapak ibu nanti kalian tinggal ke bawah aja nanti kalian cari Kalian cari, uh, kalian cari yuk. Jadi, minta restoran GrabFood ini tinggal kalian klik aja. Nanti dia di paling bawah sih. Kalau di Android itu paling bawah ya. Terus, kemudian kalian ketik nama restoran kalian ini. Misalnya, uh, aku contohin, misalnya nama restoran aku: Pisang Raja, Pisang Raja Royal. Misalnya ya alamat misalnya uh, ini kota misalnya kota Medan ya kemudian nama depan saya misalnya uh, saya buat so Confianza ya. nomor handphone saya buat 08 sekian sekian sekian sekian sekian, sekian ya sekian sekian sekian <laughs> alamat email saya buat email ini Dima saya pribadi jumlah pembelian setiap hari ini kalian saran-saranku kalian isi aja uh, yang jujur aja ya satu sampai empat pembelian setiap hari kemudian catatan untuk pertanyaan ini uh, kalian bisa tuliskan misalnya dear grab food saya ingin mendaftar grab food untuk usaha saya, saat misalnya uh, kalian tinggal di pedesaan atau tinggal jauh dari kantor keriput, misalnya, kami saya utarakan aja. Usaha saya, saya berada di desa. Maksudnya, saya berada di kota ini. Kalau desa, mungkin hmm, masih belum terlalu banyak. Uh, apanya ya? teman-teman ya, belum terlalu banyak warga yang menggunakan aplikasi GrabFood. Mungkin kalian berada di kota misalnya, oh, Purbalingga atau di, pokoknya di kota, ini eh, dia udah kota, tetapi belum ada kantor GrabFoodnya. Itu nanti tinggal kalian sebut aja misalnya kota A, kota A, di sini tidak ada kantor GrabFood dan kalau ada pun saya harus saya harus datang sejauh 47 km misalnya dan itu dan sedangkan saya harus menjaga anak misalnya ya banyak yang kayak gini ya saya harus menjaga anak-anak saya di rumah mohon bantuan agar proses pendaftaran GrabFood saya segera diproses diproses dan diterima sehingga saya bisa mencari nafkah-nafkah dan diterima menjadi uh, sehingga saya bisa mencari nafkah bukan sorry mohon maaf ya sehingga saya sorry, sorry sehingga saya bisa menjadi ini maksud saya sehingga saya bisa menjadi mitra GrabFood terima kasih karena gitu ini ya. hanya saya ganti dulu misalnya saya ganti dulu misalnya ini kota Langkat ya Oke kemudian di uh, kalian kalian klik dulu ini ya guys ya supaya untuk verifikasi bahwa kalian itu enggak robot atau enggak bukan orang gitu ya nah. Oke kemudian tinggal diklik aja daftar Tunggu aja beberapa menit, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ini di Android juga bakal tampilan kayak gini, tenang aja. Terima kasih telah menghubungi kami, hanya selangkah lagi lebih dekat untuk menjadi partner GrabFood. Harap cek email, termasuk di kotak spam ya. Jadi kalau misalnya nanti di kotak e, masuk email kalian nggak masuk, nanti coba nanti cek di spam. Oke, nanti aku akan kasih tunjuk ini ya. Untuk memverifikasi email Anda. Setelah Anda verifikasi email, Anda akan mendapatkan instruksi selanjutnya via email pastikan email kalian itu aktif dan pastikan email kalian itu Gmail ini benar-benar penting banget karena kalau nggak Gmail biasanya mereka nggak terima dan agak sulit untuk prosesnya <tuh> jadi pastikan email kalian itu Gmail dan aktif dan sudah terverifikasi maksudnya gini email itu benar-benar aktif dan sudah diverifikasi melalui nomor handphone misalnya, oke, okay, gitu ya. Jadi nanti ketika misalnya email udah uh, mereka uh, udah ada tampilan seperti kayak gini, nanti kalian tinggal gampang aja, nanti kalian tinggal ke email kalian untuk ngecek apakah uh, itu udah ada gitu ya. Di sini udah masukin ya. Nah ini kepada uh, Bapak Ibu John terima kasih anda telah anda menjadi partner Grupfood mohon klik di sini untuk verifikasi iman anda dalam waktu 72 jam gitu nah 72 jam inilah waktu ya sebenarnya yang uh, yang dari kemarin beberapa orang yang menghubungi aku di instagram di DM saya, saya harus nunggu 72 jam pak gimana dong itu kan 72 jam kan termasuk lumayan lama ya sekitar 3 hari bahkan sebenarnya ini agak sedikit bullshit bagi teman-teman yang daftar di online Bahkan mereka mengatakan ini bullshit karena bahkan ada yang udah sampai setahun belum diterima juga gitu uh, Jadi gimana caranya supaya teman-teman diterima uh, minimal 72 jam, minimal nggak sampai sebulan Minimal nggak sampai berbulan-bulan tapi dalam waktu yang cepat gitu ya Nanti aku akan kasih tau caranya secara detail dan kalian harus terus pantengin video ini sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman nah setelah nanti dapat email kayak gini nanti tinggal kalian klik aja di Android nanti bakal tampilan kayak gini kalau misalnya di kotak masuk nggak ada ya di kotak masuk kayak gini nggak ada kalian nanti tinggal cek aja di spam biasanya ada di spam spam ini ya sampah atau spam atau spam kalau ada tinggal kalian klik aja kemudian kalian klik aja instruksinya di sini Nah ini tugas uh, mereka mengarahkan kita ke sini Itu supaya untuk memverifikasi bahwa email kita itu benar-benar aktif Dan bisa dipakai untuk uh, di aplikasi Grab Merchant merchant nantinya Nanti kalau tinggal klik aja ya Tinggal diklik klik aja Di handphone juga sekali lagi tampilan kayak gini Grab it, Grab it Yes, verify your email Tinggal diklik aja di sini Nanti akan ada muncul uh, attend, uh, tulisan kayak gini ya di layar kalian Hai kami telah menerima telah menerima verifikasi email Anda. terima kasih Oke okay, biasanya kita di sini pada proses di sini bingung ya teman-teman yang lain bakal bingung habis itu ngapain lagi selanjutnya gitu loh dan nggak ngerti juga harus ngapain selanjutnya Nah biasanya teman-teman kalau yang sepengalaman aku sepengalaman kita untuk daftar GrabFood, biasanya setelah, setelah proses ini sampai proses ini itu biasanya akan dapat email seperti ini sebentar ya aku buka dulu email untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan mereka jadi tampilannya harusnya kayak gini oke nanti karena dapat email seperti ini dari dari kayak gini dari PT Grab teknologi biasanya uh, dia akan email kayak gini biasanya dia akan ngasih kayak semacam perjanjian kerjasama begitu jadi dia kayak akan ngasih perjanjian kerjasama gitu perjanjian kerjasama graf food Indonesia nanti kita biasanya kita tinggal klik aja <tuh> nanti akan muncul ya tampilan kayak gini ini biasanya di hp untuk tanda tangan ini biasanya harus di hp handphone karena kalau di sini agak susah sih ini harus di handphone karena nanti akan tanda tangan langsung di handphone di handphone kita untuk tanda tangannya gitu ini tinggal tanda tangan ditulis aja sampai ke bawah nanti biasanya ada tanda tangan gitu ya ini nanti tertinggal di tanda tanganin aja gitu harus sesuai dengan tanda tangannya agar bisa cepat di approve ya teman teman Nanti uh, ini setelah ini tanda tangan berhasil, maka nanti akan diberikan lagi ke mereka, diarahkan lagi ke tim mereka, sampai nanti ada yang verifikasi nelfon ke kita, ya, dan nanti nelfon ke kita, apakah dengan ibu ini ini Nurin Adi Saraswati, nanti kita jawab benar, apakah alamat lokasinya di sini sini sini, apakah jualannya ini ini ini ini, nanti harus lengkap dan harus benar, uh, sesuai dengan apa yang udah kita tulis misalnya namanya harus benar lokasinya harus benar kode posnya harus benar produk yang dijual harus benar begitu jadi nanti akan ada tim mereka yang menelpon dan untuk memverifikasi bahwa ini udah diterima gitu baik eh, bang mohon maaf bahwa ini benar-benar orang yang bersangkutan yang mendaftar gitu nanti setelah itu ini kan belum ditandatangani ini sama mereka setelah itu kita kirim lagi ke mereka ya kita kirim lagi ke mereka setelah udah kita kirim lagi ke mereka Maka Kita langsung, langsung dari sininya Langsung ya Nanti ngirimnya langsung masuk ke mereka Kok ini online kok Langsung masuk ke mereka Terus kemudian nanti akan ada uh, uh, Apa namanya Tulisan kayak eh, email langsung masuk Kayak gini Selamat datang di keluarga GrabFood Berartinya uh, Kita sudah diterima sudah diterima Dan siap untuk menjalankan aplikasi kita di GrabFood, tinggal nanti kita login aja di aplikasinya begitu inilah sebenarnya prosesnya setelah kita mendaftar di melalui online ya terus kemudian kita dapat surat dapat email untuk proses agreement atau tanda tangan kemudian setelah proses tanda tangan nanti kita akan ditelepon sampai nanti kita di diminta untuk memvalidasi apakah itu benar dan nanti kita akan kirim balik ke mereka dan mereka akan respon lagi dan mengirimkan mengaktifkan akun email kita untuk bisa segera login di aplikasi Grab Merchant nah itu sudah selesai itu sudah artinya teman-teman udah bisa pakai aplikasi Grab nah masalahnya adalah sampai dengan proses ini itu rata-rata mereka nggak dapat email apa-apa bahkan dalam waktu yang cukup lama gitu ya Nah, gimana caranya supaya agar tidak prosesnya tidak terlalu lama? Cara yang paling harus teman-teman harus bisa lakukan adalah: pertama, teman-teman harus datang ke kantor Grab Offline-nya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak datang ke kantor Grab Offline-nya, itu biasanya agak sedikit lama memang prosesnya. <tuh> Tapi sebenarnya, agak-agak nggak, nggak, nggak terlalu ada perbedaan. Cuman yang belum membedakan signifikan adalah teman-teman langsung bisa datang ke mereka dan bertanya langsung ke CS nya dan setelah teman-teman daftar offline ya daftar offline datang ke kantor Grab itu teman-teman teman teman nanti akan di ngantri dan diberikan uh, semacam form nanti akan teman-teman diarahkan ke CS nanti teman-teman akan dikasih nomor HP adminnya makanya teman-teman harus cek dulu video yang ada di atas ini ya sebelah kanan atas kalian teman itu video aku yang kemarin aku buat di awal pertama kali <tuh> daftar offline gimana itu kalian bisa nonton nanti ya itu nanti sangat lengkap nah setel, nanti kalian akan dapat nomor admin ya nah di saat nomor admin itu kalian dapat disitulah kalian punya kesempatan lebih untuk bisa proses kalian itu bisa lebih cepat diproses dibandingkan dengan online yang kalian harus bingung harus nanya siapa kan gitu kan Nah, disitu kalian harus bisa dapat nomor adminnya, dan untuk dapat nomor admin itu biasanya kalian harus daftar offline. Biasanya seperti itu, biasanya kayak gitu. gitu. Kalau misalnya kalian nggak dapat, kalian harus tanya, "Kak, biasanya kok kami dapat nomor adminnya, kita ini kok nggak dapat?" Kenapa? Karena harus ngasih data-data, kayak KTP, segala macam, dan lain dan sebagainya. Itu biasanya ke admin yang yang nomor HP yang akan dikasih ke kalian, gitu ya. Itu cara yang paling ampuh agar cepat diterima gitu jadi supaya nggak nunggu-nunggu terlalu lama di online gitu ya Nah kalau di online ya kalian harus nunggu sampai nanti proses agreement itu terjadi sampai dengan proses agreement itu ada gitu datang ke email kalian gitu nah kemudian kalau belum diterima juga proses pendaftaran GrabFood, proses daftar GrabFood online kalian belum diterima kalian langsung ke cara yang selanjutnya teman-teman ya Nah, caranya kalian buka Twitter ah ini di Twitter ini menarik ini Twitter aku juga jangan lupa follow ya ini aku buka profilnya deh <laughs> ini profil Instagram aku kalian jangan lupa follow juga ya eh Instagram aku ini Instagram cukup lama sih jangan lupa follow terus aku di sini nge DM Grab Indonesia untuk untuk ngebantu proses pendaftaran GrabFood aku agar lebih cepat supaya lebih cepat gitu loh nah, ini chat-chat kami ini banyak banget di sini sebenarnya ini cicit kami. Mohon maaf, untuk nggak nyaman ya, Kak. Untukkan nama restoran nanti, di nanti mereka akan minta nama restoran kita. Nanti dikirimkan, kita akan kirimkan nama restoran kita. Alamatnya di mana? Segala macam gitu ya. <coughs> Kemudian nanti dia akan balik. Kak, sudah aku bantu buatkan laporannya. Mohon kesediaan untuk menunggu. Gitu terus, kita follow up terus. Dianya akan dibalas terus sama mereka. Nah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan nanti dengan cara kita follow up terus mereka melalui Twitter Karena mereka di Twitter itu cukup fast respon Dibandingkan dengan Instagram Jadi mudah-mudahan nanti dengan kita follow up terus melalui Twitter Proses pendaftaran greyphone online kita itu cepat diterima ya Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua Dengan melalui uh, Twitter nah, Twitter ini juga cukup membantu sih Karena aku ngelakuin semuanya itu melalui aplikasi Twitter guys Gitu teman-teman Atau juga gini guys, atau kalian bisa minta ke tim Grab Indonesia, kalian bisa DM mereka atau kirim DM mereka untuk minta nomor HP, nomor HP admin atau sales GrabFood yang ada di kota kalian untuk bisa dihubungin atau bisa ditemuin. Nah, kita kan bisa coba aja minta ke mereka supaya nanti apa? Supaya nanti bisa koordinasi dengan kalian untuk membantu proses pendaftaran GrabFood kalian gitu guys. Nah cara yang paling terakhir, ketika misalnya kalian udah dapat eh, sorry, cara yang paling terakhir yang paling ampuh adalah kalian ketika kalian harus dapetin nomor admin atau sales yang yang ada di kota kalian untuk pendaftaran grabfood kalian. Kemudian ketika kalian dapat, ajaklah mereka ketemuan, uh, ajaklah mereka ketemuan dan traktirlah mereka untuk minum kopi atau traktirlah mereka untuk makan dan kemudian kalian bisa ngobrolin hal tentang pendaftaran grapefruit kalian setelahnya ini cara yang paling ampuh karena membangun hubungan, membangun networking membangun uh, hubungan yang baik dengan orang-orang yang berurusan dengan usaha atau bisnis kita, itu dapat memperlancar uh, usaha kita agar berjalan dengan baik In, uh, tujuan kita adalah mem, apa namanya, tujuan kita adalah niat baik ya guys, ya bukan yang lain-lain untuk saling membantu juga agar proses kita lebih cepat diterima dan kita bisa dapat menggunakan aplikasi Grabfood dan mudah-mudahan penjualan kita bisa jadi lebih meningkat dari sebelumnya. Oke, okay? oke okay guys, gitu aja dulu tips dari aku ya, uh, pasti bermanfaat. Kalau misalnya kalian masih ada kendala yang hal-hal teknis yang ingin kalian tanyakan atau kalau misalnya ada kendala dan ingin tanya sesuatu ke aku, kalian tuh bisa langsung aja ke Instagram aku ya. @zokonvianza. Jo zo, jo zo, titik konvianza. Kalian bisa di ke Instagram aku dan kalian bisa DM aku di Instagram dan kita bisa sharing di sana. Karena ada sekitar beberapa orang yang udah DM aku juga dan aku pasti balas kok DM-DM uh, yang masuk dan karena juga aku senang membantu dan senang sharing hal-hal yang baik ke teman-teman semuanya. Ya, teman-teman semuanya, thank you for watching my video terus bahagia karena bahagia kita yang ciptakan. Aku Zoko Confianza, sampai jumpa di next video. Sia. Ya. Berikan dukungan kalian untuk aku terus berkarya dan mengembangkan channel ini dengan kalian subscribe. Thank you ya.